Nah, teman-teman, balik lagi di channel Temunduk. Teman-teman, kalian nonton nggak episode Utajin yang judulnya Kebohongan Telah menyelamatkanku Sementara? Kalian penasaran kan dengan kelanjutannya dan bertanya-tanya kenapa saya begini? Yuk, pantengin kelanjutannya. datang malah aduh aduh kamu gak tahu nih mukaku babak belur emang awalnya kenapa sampai babak belur begitu hey. sebenarnya aku malu ud kemarin aku sudah membohongimu tentang sepeda oh, no. dan sudah membohongi teman-teman Nah, kan apa aku bilang? Aku <suas> uh, belum kukabulkan permintaanmu. Kan sudah kuperingatkan. Baiklah, kukabulkan permintaan anak. Tapi ingat, benda itu jangan untuk jangan pamer. Dan jika bohong, tanggung, tanggung sendiri akibatnya. akibatnya. Lagi-lagi aku menyesal. Nah, sekarang coba ceritakan biar penonton enggak penasaran tuh yang enggak teman-teman baiklah <tuk> <tuk> akan ku ceritakan, walaupun harus menanggung malu jadi begini teman-teman on that one Mbak sing mau Eh teman-teman, harus -teman, niliki yoga dulu Masih, bimek sisal Oh iya, yoga apa entes tiba? Sing pit apa bobok belur? Oh no Oh iya Berlarikan <laughs> <laughs> Mbak Kue Oh no Nah, bisa ne pasti. I I aku telah membohongi utajin dan teman-teman. Ingat teman-teman, jadi orang itu harus jujur, tidak boleh bohong. Karena kebohongan telah menelamatkanmu sementara. Jadi jangan sekali-kali membohongi siapapun ya.